Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat mana dimanapun kalian berada Jumpa kembali bersama Mimi di channel youtube Hilya TV Yang pastinya akan memberikan informasi terbaru terhangat terupdate dan tentunya seputar Ayu Ting Ting Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya Tekan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian selalu mendapatkan informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Informasi yang akan mimin sampaikan, wah ada yang sedang bahagia yang pastinya tiada tara. Di hari ini adalah hari yang spesial untuk Kak Alul dan juga Sang Isri. Di mana hari ini sahurul gundawan yang digadang-gadang radikap dan pernah mencintai Ayu Tingting -Ting melepas masa lajang atau melepas masa dudanya dengan seorang gadis pilihan hatinya. Hari ini Bapak Sahrul Legunawan menikah dengan seorang gadis yang sangat cantik di jelita. Beliau bekerja di sebuah perusahaan swasta sebagai CEO. Sesuatu yang sangat luar biasa Mampu meluluhkan hati Sahar legendawan Yang memang sudah beberapa kali nembak Ayu Ting Ting Namun belum kesampaian Karena Ayu Ting Ting masih menutup hatinya untuk para ya dan hari ini adalah hari bahagia untuk Syahrul Gunawan dan juga ketiga anaknya karena hari ini mereka mendapatkan ibu sambung baru dengan pekerjaan dan juga wajah yang sangat cantik jelita. Dan inilah beberapa anak dari Syahrul Gunawan yang siap menemani ayahnya mendapatkan ibu sambung yang baru. Inilah pesta megah yang dihadiri oleh beberapa sahabat yang diundang secara langsung oleh Sahri Lugunawan Salah satunya Irfan Hakim dan juga Lesla dan tak hanya itu, masih banyak lagi selebriti selebriti lainnya yang diundang secara langsung oleh Syahrul Gunawan untuk meramaikan dan juga untuk bersilaturahmi di pernikahannya hari ini. Selamat menempuh hidup baru untuk Syahrul Gunawan dan juga sang istri. Semoga langgeng selamanya. amin Robal Alamin. Doa terbaik untuk Ayu Ting Ting, semoga Ayu juga segera mendapatkan jodoh pilihan hati dan juga keluarga, sehingga bisa memberikan kebahagiaan yang luar biasa untuk putri tercintanya, yaitu Bilkis Humaira Rajat. Semoga Ayu Ting Ting bisa segera menyusul Syahrul Gunawan menuju Pelaminan. Amin ya Rabbal Alamin. Oke selamat semua selain ada berita terindah, terbaik dan juga pastinya sesuatu yang sangat dirindukan oleh Syahrul Gunawan Di sini juga ada berita mengenai kegiatan Ayu Ting Ting hari ini yang mimi lansir langsung dari story Ayu Ting Ting Selamat berbahagia untuk Syahrul Gunawan dan juga sang istri bagi semua yang ingin melihat nih pasangan yang sedang berbahagia besok akan hadir nih ya di pagi-pagi Amjar 8 Mei 2023 ribu dua pukul delapan waktu Indonesia Barat. Mari kita berkenalan dengan sosok istri dari Salahuddin Gunawan yang sangat cantik cerita dan pastinya memiliki paras yang sangat luar biasa. Jadi tidak ada yang Tahun dan semoga jodoh keduanya, baik Ayu maupun Saharul Gunawan, dapat memberikan kebahagiaan untuk keluarga masing-masing. Sahabat semua di sini juga banyak cerita mengenai Ayu Ting Ting yang memang digadang-gadang dekat dengan beberapa pria, salah satunya adalah Saharul Gunawan yang sudah move on dari Ayu Ting Ting dan melangsungkan pernikahannya hari ini. Oke, okay, selamat semua! Selamat menyaksikan kegiatan ITT hari ini yang digadang-gadang di Juli. Ayu akan pergi lagi ke Korea. Selamat dan semangat selalu untuk Ayu Ting Ting, karena memang dikelilingi oleh orang-orang yang sangat baik luar biasa. Oke, okay, sama semua! Selamat beristirahat, mimin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.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 I can't blue from the bruising I feel like, when I'm with you I'm losing I feel like, you think of this amusing Sitting there gaslighting and confusing Was it me? Is it me? I'm not deluded I'm the one who's always sorry The conclusion Even though I offer all of the solutions I wish you loved me like I love you, it's stupid When I'm alone with you I never feel lucid